Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa aqfa alladzi an'ama 'alaina wa hadana bil huda wa salatu wassalamu 'ala nabiyina mustafa sayyidina wa maulana muhammadin mujitaba wa muktafa wa ala alihi wa ashhabihi ahli sidq wal wafa subhana allami ma lana illama annata na innaka antal alimul khabir رب شرح لي شكري ويسر لي أمري وحيي مرددا من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحي Allahumma ba'alik lana fi rajabah wa sha'abah wa balighna ramadhan birahmatin minta wa mawafiratin waliduhan ya hananu ya mannan ya rahimu ya rahman Ya ka di marilah salat. Amma ba'du. Sadatama sayyid ulama al-hafidzah wonten ngarsanipun para alim bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai. Stoyo pengurus majelis wakil cabang nahdlatul ulama Para sesepuh, bukit ini sepoh hingga menantu yang kehormatan hingga kita tahu demagnet pejabat pemerintah sekjen forum komunikasi pimpinan kecamatan sekjen tni hilang polri Kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, ingkang kita hormati, sederet-sederet panitia, kehiantu, sahabat-sahabat, banser, ingkang kita atas kita banggakan, para bapak, bapak ibu, bersederet, tidur-tidur pulau, sekerja jamaah. Hingga hormati Alhamdulillah Kesehatan Kekuatan Kesempatan Semangat sobat keikhlasan rabu teman majlis mulia menikah mungkin mungkin Dada satan saka biaya kita setia nampi rahmat barokah solo idam ibu allah mungkin mungkin setia engkau samir rabu ibu paling islam engkau tambah mantep ibu paling iman engkau soyo kiat ibu paling akhlak engkau soyo mulio ibu paling takwa engkau soyo sempurna dipun paringi gesang ingkang barokah paringi kekuatan ibadah kanthi istiqomah amin sawantun-wanti tinimbalan wonten ing pun Gusti Allah kula panjenengan sampun ikhlas to siap ngadepi kelawan khusnul khotimah amin para rawuh kula panjenengan Dibun paringi umur Deneng gusti Allah miku, kata sana Wonten umur Dateng alam azali Wonten umur Dateng alam roh Sepinten Damunin wanten wonten engkang mangertos Kajahi namun gusti. Lanceng nah, dibun paringi Umur melek Alam rahim utawi alam kandungan, irang langkung sangang sasi, unjul, sedesotin, nilai kehamilan ngantos kelahiran. Badani penikung berpari umur melek, wonten alam dunia mulai lahir ngantos sedun laceng pun bon paringi umur mele wonten alam baruzah mulai mati ngantos kiamat laceng pun bon paringi umur mele wonten alam akhirat mulai kiamat ngantos Sakkersani pun Gusti Allah. Sedoyo kalau mau enggeng paling menentukan gih menikah umur wanteng awal tuh. Mulai lahir nanti setor. Nikutah budi sepinten kanjeng Nabi Dawuhaken harus tuh minas minasitina ilas sabar. Usia harapan hidup rata-rata umatku Jatah uripe umatku Neng alam dunia ini Nantaranya suwidak Nanti tekan pitung buluh tahun Wanten ingin girang, wanten ingin langkung Neng roto-roto nantawes suwidak Nantos pitung dosa tahun Katanya Nabi Biya kalau Gusti Allah tentunya niki tipun paringi jatah yuswa, pinta tahun ibu ibu suwita tiga ini ibu yang ngangge hitungan tanggal rembulan nange kalender tahun hijriah yang nange hitungan tanggal seringi, utawi kalender tahun masehi Atas umumnya, bulu penjeningan, Yesus, kanjeng pun kanjin nabi, nando'seton, ibunggih, pirang, langkun, suwijat, setunggal, tahu. Sebab, antara tanggal bulan, galit tanggal seringin, sabun tahu lipun, selisih, sebelas pintar. Pulau nate, maos, hasil penelitian masyarakat Indonesia nih yang kita nelerotorotok meninggal dunia di usia 67 tahun. Kalo tingali per kabupaten gua yang tepat kabupaten Magelang, masyarakatnya rata-rata meninggal dunia di usia 64 puluh Roto daerah Pulau Kabupaten Bojonegoro, Satu Sri Maulana. Hai, hai, Koroh rawoh ini dipenuhi Sering dalam aturan Perjalanan hidup manusia di dunia ini seperti Perjalanan buah kelapa Katos wak Bapak Ibu Yang jatuhnya tidak bersamaan Ada yang masih bunga namine manggar sudah berguguran Wanten ini kan datus beluluk, tippo. Wanten gede sidi, datus cenggil, rontok. Wanten gede mele, datus degan, kokro. Wanten gede mele, metu santene, diogro gogrok Ini gede wanten si loro kelopo tua, coklat soklat, pisut, kecepet, bongkok. Kontornya pun bon sami telas, di ini kecepat bongkok, bacem orang cerdas, diokrok-okrok orang kenong, arat di penek awang-awangan, tinta ini orang tibo-tibo, matine menungso gemoten, ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, malah-malah kadang-kadang digugurkan. Tengkundi Tengkundi Tengkundi Tengkundi Makasui Kenapa diguburkan? Ya mungkin karena malu Sebab kandungan itu hasil pemilu Perkandungan Hamil dahulu Ada yang baru lahir Langsung mati kadang-kadang dipateni. wawanceng lu dia? tembuti aku cuma joramal ya aku kok orang perngus bocah cilik mati lumrah remaja mati kakak wong tua mati turah-turah ini wonten yang ini sing. Awek uripe Kondok-kondoknya wis mati kabur Biang baik teseh uri Mama Wis uwar aisyah pokok Takaian umur Tenaganya wis ujur Uban di kepala sudah bertabur Kulit-kulit sudah pada kendur Pandangan dan penglihatan mata sudah kabur Kiki satu per satu mulai gugur Nge-mangan ngerusak kebu, kowe tempati, rumah-rumah nenggur tak, kowe, nge-turuh maraes enggar sen, kowe, teriobola baling pipis wes keparet malam, sedulur mana harus nyusul Gus, yang menggatot-gatot ke sana kor-kor kau, terang-teranganmu bolehnya teriak. Sung jelas Sedoyo Arab mati. Tidak seorang pun yang diberi jadwal pasti kapan kematian. Jadi, orang yang masih banyak yang mati Kalau orang-orang apa ke, ya mati Aku akan ke pulau, kapan, orang tiapa apa ke, mati Namanya asraf Selain itu Jadi, tua-tua barang kok yang ngerti ya? Niku rencang pulau Kalau di apa-apa ke Mati, Yoraka mau virus corona, mora, neng merke wes mayahem, mati, naceno ratilapa apake keyo, mati, belum masak ke BCL, hasil-naseniki sering ngecatan buruh, jadi, rusuk kali e. Wong niku yang nurung wayai mati naja jadinya apa-apa ini orang mati orang ngurung wayai. orang itu yang ngurung wajahe kebelet kepingin mati mergok ngerasa ke anak orang ternak ditutupi ngerasa ke gak tau ke api ngerasa ke hitam orang yang senyawi kayak gudung abang bui. Masih, Mas, mati, mati, sekarang mati, sekarang mati, sekarang mati, yang baik, Markus, tanpa menipu, tambang menggantung, tak lagi guru nih, yang tegal, sekarang mau coba, berapa tahun, berapa tahun, main network, celik, celik, celik, celik, celik, akan dua, dicancang, nangis, dek, sakit, saking panggung, mati, jadi harus mencolok ngocok Bismillahirrahmanirrahim <tuh> ini lagi pendat, temen-temen terutamilang lagi hukum yang saya kasih cili terus kebelet mencolok gigi lagi bub wab jepel orang mati mereka keliru tampare kedawang. dawa mereka mau salah urat mereka mau mulai mengikuti saya saya kalau ber kejajan kan, kan. mereka hurung banyak jelas sudah mati mati jenengan Mungkin jenengan Nah kalian ibu sama hidup ini menjalani proses bertahap latar kabunna babakon an babak tahapan-tahapan kehidupan mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya omurib oh, tentunya ini mengikuti perintah usaha dan setiap engkang saya itu oke oke pergi nopo Si Allah, niku remen dia megang sayur. Wallahu ya hebul, wah sini. Boleh usaha, tapi uang api. Boleh sampean tak bisa menipu si Allah. Oke, salah teko, tidak timun aku. Uang api, niku Sinten. Uang api, niku uang seni, song api. Uang elek, man, ah, sana, man asa aduh wang ngapi niku ku wang sing iso ngapi wang eleh jadi ternyata pulau sampe niku butuh wang eleh kaget nopo kaget praktek sampe gusti Allah janji umpoko menungso sandunya ini wis dati menungso senapi kabe gusti Allah tetap wang eleh Berkontolnya ini butuh wong elek. Donderan kayak aglo, nggak supaya cepok. Ini butuh wong wong napi, butuh wong wong elek. Lewong ini kok ketorong api, eh? Merko nong wong. Paham badan? Jadi wong ini kok diwasani api, ketok kualitas api, eh? Dia merko nong wong elek. Dan ternyata kalau sampai nih butuh wong elek. gamen praktek sampai di elek uang itu tetap di suapi kalau sampai di elek kalau uang elek tetap di suapi berarti sampai mengapi yang sampai di elek kalau uang sampai sampai di kasut elek berarti kau juga baik paham teman-teman makanya waktu itu untuk biar anjing menggonggong kafilah tetap semangat dong biar anjing menggonggong kafilah tetap Benar. Anjing nih gambarannya mengelak Kafilah nih gambarannya mengelak Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu Kenapa anjing menggonggong? Karena kafilah berlalu Kenapa kafilah berlalu? Karena anjing menggonggong Kenapa kafilah terus berlalu? Kok gak ikut-ikutan menggonggong? Karena kafilah bukan anjing Kalau sama-sama menggonggong berarti sama-sama Artinya apa? Neneng wong elak kok berlalu terus orang berlalu kale <tif> guru niku butuh murid bodoh guru niku butuh murid bodoh panggil nombok panggil nah, praktek guru ketinggal kualitas gurune yang sakit minterkan murid bodoh kalau murid yang saleh bodoh diulangi guru malah jadi pinter. berarti ketok kualitas gurune aneh saat ini kata sekolahan favorit sekolahan unggulan niku butuh guru nampi murid bodoh diseleksi jadi di dirimu itu pintar-pintar, gini namanya okay? ini aneh dong padahal sekolah dibangun itu untuk bocah ke, baca si budu jadi no, baca budu, kok diterima. berpikir apa kalau orang no, bangunan rumah sakit di turisi, hanya menerima pasien orang-orang sehat Nego lah, nego lah di terkani santri seni budul, niku malah syukur gue. Alhamdulillah, percaya ini jadi terima terima. <laughs> Kenong gue praktek guru, guru gini <laughs> nong ini, ini satu setahun menunggu, berarti pintar. Berarti guru gue nih. Padahal hmm. kalian niku dokter niku butuh uang roh, kange nih uang ini orang lorong itu penting dokter bisa tambah ilmu nih bunda pinter, bunda pinter ini aku mergok mergok orang lorong Allah mesti darah Muhammad maksudnya ini dia ada orang protol halo dilanjut ya heh, keluar dari ternyata wong lorong itu penting. dokter nihku jadi pinter, tambah ilmu nih, mereka tangani uang lorong, malah perekonomiannya dokter meningkat. ini luar gara gara wong lorong, sampai bangun rumah api api, aku yang urun nane uang lorong. Sementara, saya yang paling menemani itu dokter penyakit jiwa. Disastrous. Jadi itu mas Oben, itu juga sudah berbicara. Isu-isu itu sarapan, di sini kok itu berbicara. Ini itu jam-jam ini orang bangun, itu berbicara. Tapi kenyataannya itu. Melokong itu rancang, sombong. Karena manusia itu makhluk sosial yang saling orang lorong itu penting dokter ya orang lorong yang lorong dokter ya bingung dokter yang lorong lorong lorong lo ngap lo ngong itu adalah petani penting berdagang ya eh petani yang lorong berdagang memangnya panenannya jemisat gitu Dagangnya orang-orang petanjar, tumbas darahnya Sinten. Loh, apa yang pentingnya? Kepala desa penting, warga yang penting. Warga apa tapi orang-orang kepala desanya. Jika-jika sepur orang-orang tidak -orang hasil. Manduk. Hukumannya hmm. kepala desa orang-orang nih, Ya, ikan mau. Saya melihatnya sedoyo sini, Setyo, sendiri, penting Widya, penting Pak penting dan Pak Teng, serta Dusun, dan Pak Teng, serta penting dan Pak Teng, penting Dusun, dan Pak Teng, serta Dusun, penting, Pak sedoyo yang melarat-melarat Pak Teng, serta Dusun, dan melarat melarat, serta Dusun, melarat Pak Teng, serta halo bro kalau penting ini iya penting dan saya penting insya Allah penting Wong iki ora iso kok ceramah bayang. penting kabeh Wong lanang penting penting yo. sampai bang sampai bang akun jadi dilanjut di sabar riman tuh malas semangat buat nonton. Dewi Bujang mau melang, Dewi Bujang cerewet gak penting, gampangnya boleh ganjaran. Dewi Bujang lanan, Dewi Bujang waten untuk Esok konser, awan konser, sore konser, demi konser. Lu kok isuk sabar, isuk ikhlas Widi derajatnya butuh kalau derajatnya wali maling. kadang sampai Kalau Badan kiai lagi baik di celaka kok penting pokoknya rukun, janji rukun itu dokter butuh dokter yang Dokter main buten niki terus waras ya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 kalau dikongkang dari Wong hapi ini sebab kursi Allah itu ada rencana kalau tidak ada rencana ini? ya, tak kaya bocoran kalau perungu rencananya kursi Allah itu berusia tapi kalau paling bocoran rencananya, kursi Allah itu harus didebuk ke suatu tapi untuk undang-undang, untuk -undang, syaratnya taratin loh kok sampai aku jadi uang napi soalnya Swargo ini gua manggonan jadi napi namun pantas dibeni uang napi jadi kalau zaman diganti jadi uang napi ini gua harus dilebok ya Swargo mulan nih melebu Swargo ini wajib soalnya nih melebu Swargo ini gua wajib jika amal-amal yang bisa menyebabkan masuk surga ini hukumnya ya? wajib menurut-urut saya menaruh di lebuk ke suargo, suargo mau ke suargo dan saya ngapi sampean saya menaruh di lebuk ke suargo panggung dan saya ngapi wabuk di dan saya pantes, bangun kalau kamu ngelek kalau di lebuk ke Niku ora orang bangun, orang pantes mau kok? katakan wadah Lampir ke nih, lima belas juta, mesin aku mau meweli, jeli, dimana telpon itu boleh sembuh ya, tapi tenar. Nah, Bunda, kenapa nopo mau jadi ngapain? Warga diulang orang bangun, orang pantas. Ono sampah, diwadai kulkas. Dibuatkan apa nopo, nih kulkas-kulkas lebih ambar. Tapi nontonin orang, badan pantas. Nah, Bunda, nih kotoran sapi di banget rata. apa rata ratange dia. Lain kejut dan tuntutan, orang yang sedang dipimpin, laki-laki semprot tes, terima. Soalnya, emang ada, kurungan apa kok tipe emaknya emaknya pencipta sih Tapi emak ada, Iya Oke Sedoyo sakit Ngempal Untuk suara kemang. Ya ini Bulat bu. jeningan Tidak ada Tungu Sering Kita waos Buk Allahumma Inna aluka ridho kawanti jannah <tell> min ratu, no. ya Allah Gusti ya Allah Gusti ya Allah Gusti pangreksa bendu pangreksa ini ku saratin perlu seakan suar gue butuh sih butuh duit, butuh mati gobo. Ini ku saratin butuh api. Mulai biji ini ku entar masalahnya entar. Ono Wong kafir, merkobudu kafir, kafir ini ku. ada masalahnya ada oh, yang no, kafir jadi kafir ada yang kenal kristi ada yang tahu sholat ada yang nanti poso ada yang kafir ini kelakuan yang berlaku berlaku berlaku api, api. sebulurnya berlaku baru kondoknya berlaku baru tombol-tomboknya tonggok berlaku sosialnya tinggi kita mau senang biar itu Iya sama neo kok. Ucapin kayak yang di santuni. Ini kafe. Ini ki bejek ruwet. Iki di lebok ke swargo, mau di lebok ke narko. Harap di lebok ke swargo, kafe. Harap di lebok ke narko kok. Tapi lalu terus dicantel di tempudi. gusti omos sering ambil kebijakan. Malaikat dibunuh dos Malaikat Dahlah ku istimewa Kayaknya kafir akhiratnya api. Kayaknya mau kafir kelekuannya api, Aku seneng dari rumah kaya malaikat Mulang-mono syahadat Malaikat dibunuh si Allah yang mulai syahadat yang kafirin uang Asyadu anlah inah in Allah Wa asyadu anlah muhammad rasulullah Oh eh, mati Ini jenisnya iku urak kafir mati ne mati Islam. Tonggotokuane mboten wonten sing ngertos nek mati ne mati Islam. Tapi dalam pandangan Allah dihukumi mati Islam. Merga napa? Gusti Allah cinta Gusti Allah sayang. Napa kok disayangi karo Gusti Allah? Merga ngati. Tapi yo jukandak de wonge loh ya. Sebalike Ono Wong islam ya sholat orang ini mampu tutup tak hajun jadi jadi sholat nanti min sujud, min karpet min aspal. putih-putih aspen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 Kalau tonggo orang turun, gara-gara nyumbang leh balik orang imbang. Yuk, doangnya yang mui itu gak ada. Suge yang masya Allah, masjid dibangun nih, ada sugu. Omain oh marmer api, bangunan api, tanai ombo, tabungannya oke, ada masjid yang bagus, jumlah semen setengah sak dalam kuitansi. Di <laughs> dalam diumumkan pas saya sholat jumat, sampai terpilih. Di kalau tunggu tunggu elek, ini gyo kasus biji, iki di lembok suara apa di luar biasa kok Islam kok elek tapi yang tapi uang, harus motor niku Allah sering ambil kebijakan malaikat cabut iman Nabi no, aku nah melek, podo -podo. Allah sering ambil kebijakan cabut iman. Niku jenenge, Islam mati ne, mati tiang ini suhul niku merko liang yang merko repot ujoko Kau ada lambi orang muslelekan nih, kibuang niku es lorong temen niku lambi nih cenderminil, gimana? Ya makmurah saya tidak membakar sini niku sampai hati-hatine, jogo wicantanan jogo ngomongan tapi budi-budi ngemutu hatu, jadi leher ngomong niku biar agak proses agak jeda, jadi leher ngomong Nambih ngomong. Kampung ngomong, kok ngomong. manfaat, rapi, Ibu-ibu sakit. Tiru kok -tok -tok. Dengan matos kerikil. Jumlah bersih. Terus ngomong. kerikil kok jadi nah, Ganti botong ya. Apa oh, mergo orang sholat, kalah oh, berkau orang berkau kosong. eh, kosongnya kalah oh, orang naci. Naci kalah <tuk> Ibutu, ngapuden, ngapuden. Orai, alisan kebun aku Perasaan ini untuk dosa-siri Itu dosa-siri Bapaknya dosa-dosa untuk tulis dengan Al-Quran Itu dosa-siri Itu dosa-siri Itu dosa-siri Jadi kita iman Nah iman itu bisa dilakukan Moga menangani Ini ayat saya sering pulang Innamal mu'minunat Lathina Iza zukir Allah Wajilat ulumuhum وَإِذَا تُنِيتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ <تصفيق> الَّذِينَ يُقِيمُونَ الشَّرَاتَ عَلَيْهِمْ رَزَقْنَاهُمْ ingga kepada Allah sampai hati bergetar nyebut asmane Allah nantos gemeter bahasa inggrisnya the -dend -dend. Pulau dikut jawab nati, nyebut asmane maksud tamu kaya kita mau ngomongin, ayahnya ya Allah muka-muka ngomongin orang anaknya ya Allah balamu dikiri ngomong terus dan ibu butuh hati ya. ibu, getaran dikiri itu dari hati dari dalam masya Allah ibarat telur di dalam, tandanya hidup, soalnya jadi untuk jadi gede tapi kalau telur itu pecahnya dari luar biar mentok di dada halo paham bukan See? jaman diwetong bosukin mau mainin tak tahu mobil mewah jeje jeje aneh searah tarat neng ora tau ngaji ora perlu iri apa nih sendiri dengan lima to main play masuk besar setidaknya hatimu akan tertidur di kan kan mikir orang pak kursi allah sih di sini kan mikir sesuah mau mikir gini harus ngerti apa kok. Uangnya berarti, orang ngerti. Kok orang restoran, makanan 1 sampai 60 Terus jenengan makanan ngerti, lontong Iki masuk lontong kucing Terus Sampai yang gelap, nyebut Sampai ngerti Asma'ul Husna Sampai sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Bani, ya Kudus Ya Salam ya Mumin, ya Ya, Selawatan, udah, udah. Gitu, Selawatan yang gede-gede, nanti kafe hentinya sih. Tuh, Berpisah yang ini mengkrono sebutannya pengancian oh, ya, bersama bersapa biasanya pikir kalau dipasangi foto bersapa bersapa jelas itu yang pula ketika. antisipasi harus hati-hati dan waspada wajib jaga kebersihan wajib dan itu sudah merupakan pola hidup Islam dan dengan sholat fardhu setinussunyi pegang salmawan itu mesti jaga kebersihan wudu wudu niku ya, cuci tangan cuci mulut cuci hidung cuci muka kepala sak telinga ini berarti ya jaga sholatnya, jaga ibadahnya jaga hubungannya dengan Allah, juga hubungannya dengan sesama berarti hubungan dengan sesama sementara waktu diputus hmm, gak boleh soal lama gak boleh bikin kerumunan kayak gini, mencegah penularan tapi kadangnya Eh, antisipasi boleh, waspada harus, kawain itu ngedangkolo, kawain itu wajib istiar, membatasi diri, membentengi diri, dari sakit itu wajib. Tapi nggak boleh takut yang berlebihan, apalagi nyumpang-apun memperkeruh keadaan, ngeser berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat yang mau cari maut, bingung malah makin ketakutan Tentang jadi koyo-koyo, pelaku sak lagi, nonggol-nogol di virus kampung. Nyapa gua mungkin toh virus. Doang gini dan ketakutan yang berlebihan. Yang paham pun tergabung, betul kok ngedone-nedonein goten. y los about well, it kawani o ka dan orang ngerti rumah sekolah masjid toko antri-antri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 that walk Gus Cicil Kalau Los loh, mulai mulai sudah di kiai ini. Enggak tahu, Allah yang mengatur. Makanya, jangan dikira kalau kerja keras pasti dapat duit banyak. Kalau enggak kerja atau menulis enggak sih, barang soalnya kuno-kuno sebutan pantas kapasitas kuno, keilmuan kuno butan memadai in rock Assalamualaikum Allah keluarga, masyarakat, bangsa Indonesia. Muhammadin bin I'm yeah. firmados a vosotros. kalonmu gede gelangmu oke betul kan I'm going to go semua sekolah aku selain untuk mendok terus terus